Hai guys uh, Kalian pernah nggak berpikir Selain yang nampak Selain yang kita lihat Dalam mata telanjang kita Makhluk ap, Makhluk selain manusia Itu yang bisa kalian lihat kan Cuman uh, Kalian sesama manusia sama hewan kan Terus sama tubuh-tubuhan gitu. Sedangkan Tuhan itu juga menciptakan makhluk Dimana dimensinya itu halus Dimensinya itu tak kasat mata Dalam artian tidak bisa dilihat dengan mata telanjang orang awam Jadi Allah SWT sudah dijelaskan Di dalam Taurat, di dalam Jabur, uh, suhud atau lembaran, dijelaskan juga di dalam Al-Quran Bahwa Allah itu Selain menciptakan Adam Manusia Allah juga menciptakan malaikat Menciptakan jin Menciptakan setan, iblis dan lain-lain Hanya saja dimensinya Dan ruang waktunya yang sangat berbeda Jadi eh, Agama Nasrani Agama Yahudi Agama Muslim, Hindu, Buddha, dan lain-lain juga meyakini kehidupan selain manusia dalam artian kehidupan tak kasat mata dalam apa ya sesuatu yang tidak bisa uh, manusia masuki dimensi itu. Manusia kan unsurnya uh, padat dalam artian uh, dohir ya. Sedangkan ada sebuah makhluk hidup atau makhluk ciptaan Allah yang bersifat jad Yang bersifat halus Bersifat energi Dan hanya manusia-manusia tertentu Hanya manusia-manusia yang dikehendaki Allah SWT Yang mampu merasakan kehadirannya Merasakan energinya Dan merasakan uh, Apa ya Auranya Dan melihat Sosoknya hanya orang-orang tertentu, hanya manusia-manusia pilihan yang diizini dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kalian sebagai manusia, kalian tidak bisa melihat jin, kalian tidak bisa melihat setan, kalian tidak bisa melihat malaikat, tapi kalian harus meyakini bahwa mereka itu ada, bahwa Uh, Iblis, setan, malaikat itu ada Bentar gitu. Sedangkan Jika kalian tidak mempercaya itu Tidak meyakini itu Kalian itu sudah musyrik Syirik Kenapa? Karena Allah Subhanahu ta'ala Atau Tuhan Yang Maha Esa itu juga tak tampak gitu. Kalau kalian orang yang beragama Kalian meyakini adanya Tuhan Kalian juga harus meyakini adanya jin, setan, iblis, malaikat. Kalau kalian tidak meyakini, kalian tidak percaya. Oh, aku gak percaya. <laughs> Aduh, maaf sering terlalu saya kalau ngomong terlalu ngotot, jadi suara saya habis. Maaf ya, <laughs> jadi kalau kalian meyakini adanya Tuhan, adanya Sang Pencipta, kalian juga harus meyakini. Adanya makhluk tak kasat mata Sekarang pertanyaannya Apakah kalian bisa melihat Tuhan? Apakah kalian bisa melihat uh, jad, atau Wujudnya Allah S.W.T Jelas tidak kan? Tapi kalian meyakini Mengimani Begitupun dengan jin Dengan setan Dengan malaikat Pada dasarnya Kalau Adam atau manusia Kan wujudnya seperti kita ini Sama lah Orang Jawa, Papua, Kalimantan, Sulawesi, orang Amerika, orang Jepang, dan orang lain-lain itu sama wujudnya. Sedangkan makhluk tak kasat mata, bagaimana jin, mana setan, malaikat itu wujudnya bermacam-macam. Ibaratnya tidak satu ras, tidak seragam gitu loh. Sebenarnya yang saya ketahui itu kan jin. Jin itu ada yang... <tik> perwujudan manusia ada yang perwujudan kayak hewan, kayak buaya, kayak ular, kayak macan atau kayak apa buto raksasa. Dan ada yang mengerikan, ada yang jin itu cantik jelita yang bahkan kecantikannya bangsa jin itu bisa melebihi dari kecantikan bangsa manusia loh ya. Kalau kalian ketahui, kalian tahu kecantikan bangsa jin itu melebihi dari kecantikan bangsa manusia jadi kalau ada jin itu lebih cantik daripada manusia terus ada pun juga ada sosok jin yang mengerikan menakutkan dan aroma jin itu juga berbeda-beda jadi aromanya itu ada yang anjir ada yang bau darah, ada yang bau wangi dan lain-lain ada yang bau apa juga ada dan macam-macam lah <tuh> Buat teman-teman Jangan lupa subscribe, like, and comment Channel Youtube Ratu Bidadari TV Cek di Youtube ketik Ratu Bidadari TV untuk mengikuti update-update Terbaru tentang dunia Supranatural, tentang dunia Metafisika Buat kalian yang suka tentang Dimensi ruang dan waktu uh, Alam Tak kasar mata ya. Oke, okay, salam ratu tidak dari.